Sebelum itu nak tanya itu Taiklah nak ketik orang <Tanian> Biasanya Anak aku itu Memang banyak gusi daripada Gigi ya Kau penjenaya Aku ingatkan rumah kosong Kau gak mati Mana berdara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy Tech Gitu setelah beberapa hari ini kita mereaksi video pengetahuan gitu ya, dan sekarang kita akan ngakak lagi, cuy ya. Ini nggak ada requestan dari teman-teman juga, karena ini sebuah video yang menurut saya itu rutinitas juga dalam konten NDTK ini, cuy ya. Yang mana kita akan mereaksi lawakan dari Jeb. Yang berbeda dari lawakan Jeb kali ini itu adalah dia di sini uh, seakan-akan bisa dibilang kolaborasi bisa juga dibilang ya, memang dia spesial untuk membuat seseorang tertawa gitu ya saya nggak tahu membahasakannya seperti apa cuy ya di sini itu tertulis lawak Jeb sepatu bersama Aviva itu yang membuat saya penasaran cuy e, video ini tiba-tiba aja muncul di beranda saya cuy beranda YouTube saya dan saya langsung tiba-tiba wah daripada saya tengok saja ini saya reyek juga cuy ya. Di sini saya mendapatkan dua video sama ya sama. Saya nggak tahu cuy, ini video yang sama atau enggak Tapi di sini saya mendapatkan dua video yang judulnya itu hampir sama. Yang judulnya hampir sama cuy, ya Lawak Jeb bersama dengan Aviva. Oke, daripada kita berlama-lama lagi cuy, cuma kita ngakak sama-sama. Oke okay cuy, di sini saya langsung aja download videonya cuy. Takutnya uh, jaringan jelek gitu ya. Nanti kita reaktif tiba-tiba putus gitu ya. Oke. Okay, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, tiga, dua, satu. Lo sebelum tuh nak tanya itu ke orang. <laughs> <Biar> itu, <laughs> aku, Memang banyak Bila, gini, kan? ya. <laughs> <laughs> <laughs> itu perempuan nggak <laughs> Yang mana sih Afifah ini, ini permulaan yang ngakak gitu ya Oh baru intro cuy ya, baru permulaan ya Pak Nis, kamu udah balik nak ya, Pak. <laughs> saya Wah, sumpah cuy saya belum pernah tengok yang ini cuy Oh Alpuasa ini cuy ya. 2020 Alpuasa Waduh, Bagi korang yang punya linknya Uh, full gitu ya bisa kirimkan saya cuy ya biar saya tengok juga gitu ya. Saya belum tengok yang ini sih. Da Bali Padegi. tak sangka kamu lama tak jumpa, ya cantik <Allah>. handbag. Hmm, cantik handbag. Tak. Minggu uh, lepas. <tuk> Handbag-nya uh, jump. Yang saya datang katanya nak ambil barang ni. <tuk> Cantiknya. Ah uh, jadi tapi, tapi tapi mak mak ayah saya tak datang tiga hari lepas tapi hai saya ini tak ada. Sabar sikit din. Yeah. Bagi Padegi jelaskan pada budin kenapa pak ridz <laughs> kenapa, kenapa pak ridz dalam perjalanan jurang kemalangan budi oh meninggal astaghfirullah dia kemalangan dengan belalang belalang <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kau belalang sih <see? laughs> mak ayah kamu kan kalau melawat kamu naik motor ya yeah, tak hari itu pula dilupa pasang visor jadi, masa dia tengah bawa, belalang tu masuk-masuk, tak nampak, tak nampak-nampak, terentam batu Kak kamu, Gara -gara belalang bawa, belalang tu. Gara-gara belalang ya? <laughs> Budin, kamu nak jumpa tak belalang yang melanggar <laughs> masak-masak? <kamu? laughs> Pak, Pak Derif pergi, masa tengok kematian tu. Kamu jumpa masa tak? <laughs> Ini bas belalang. Saya tunjukkan kepada kamu. Aduh. Bila? Pak Degi Sampai? Ini warung aku Kamu oh. <laughs> tak dapat tu, kamu pergi kat kilang-kilang mana, mana yang kamu cuba? Ke Jorah Holding tadi <laughs> <laughs> Untuk jawatan apa? Uh, General Manager <laughs> Biar title tu besar, gaji sikit tak apa, saya tak ada masalah saya cakap saya buka tadi basic 300 saya on. <laughs> kalau macam gini punya pattern, hmm. tak ada rekod jenayah pun tak dapat rasa je <laughs> Yang kamu minta tu jadi manager. <laughs> <But> <laughs> kalau kau dekat sini, gas dekat atas. Sial. Aku. duduk tak kerusi. Kita ni orang Melayu, guna <laughs> bahasa. Eh. <laughs> <laughs> kau. <laughs> tak. Allah. <laughs> Allah <dia kemarin>. <laughs> <laughs> tak pernah ni je. Guna. Oh, pika alam, pika, siapa si, siapa si namanya ini? Men ya, men, Tapi satu Hati, Asik nanti. sekali pika Ini kali ya? Saya boleh tak? Kita duduk sekali boleh tak? Uh, kecil, kecil. Kalau dekat sini tak boleh? Tak apa? Kita duduk atas je. Asik. <laughs> ini kali ya, perempuan itu. Oh ini Afifa. Tunggu-tunggu oh, kita lihat sini. Tak, ya. tak boleh, tak kita ada boleh menjelaskan cik Afifa. Ya. <laughs> oh, ini Afifah Nasir. Okey. Okay. Eh no sudah, sudah sampai. Ke pak daris macam mana? Macam mana? Kencing manis macam mana dah okey? Oh nampaknya dah tak berapa manis Ya, <laughs> oh. oh. tak berapa manis. Kita tak ada sangat saya keluar terpaksa tutup pakai boxer. ni lilit boxer? Ah tak <tul> apa. Tapi saya dah pakai, saya rasa udara tu lagi tak sihat daripada udara yang... <tul> betul, tak boleh. Tinggal yang capang tu. Okey, tinggal capang tu. <tul> okay. Masuk je. Macam ni. Haa. Aduh, dah pakai muka pula hilang mana nak tu. <tul> oh pendek, itu yang nama Nur. Yeah. Tak, panjang. Nur. Oh. <tul> panjang, Nur ya. Kalau tengok gaya, macam kerja bengkel <tul> ni. samalah saya pun ada misi saya juga Misi apa tu Azik Iqbal Lenin Misi saya untuk mendapatkan cinta awaklah ah. ah. ah. ada bayar kan Um utang juga muka cantik hutang <laughs> <Okay>, Bye bye <laughs> Assalamualaikum Tu nak tanya anak je tok Kalau boleh tak nak mengaku tapi dah memang <laughs> anak tu Siapa nama tok Oscar Oscar Oscar, Oscar. Oscar. Oscar lucu oh, nih kelakar ini perempuan hacker. Mungkin di tingkat bawah saya pergi kejap ya. Nah, bibi jangan melanggar sangat. Hacker sebab takut orang ingat ikan flower horn. <laughs> Taklah duduklah. Duduk, Jangan duduk. nak pusinglah. Dia pusing pusing. Sebab tak. kita keliru mana depan mana belakang <laughs> tu yang. <Dan laughs> Sebelum luk. tu nak tanya itu tahi lelaki betul orang. <laughs> Biasanya ada aku tu. Memang banyak gusi daripada gigi ya. <laughs> Cuba orang macam gini tak ramai. <laughs> Dia boleh ramai-ramai orang. <gat> Tapi kita minta tolong ah tu, uh, tu. Kita minta tolong turunkan <tos> <tos> tawel atas kepala tu. Astag. <tos> Bukan tawel. Bu, gua <tos> enggak. Enggak nak <ngakak> mas. <tos> Lawakannya, Cik. Ini ini ini perempuan gampang terhibur juga, Cik. Dia hampir sama dengan saya, Cik ya. Gampang terhibur. <tos> terhibur ya. <tos> Bergab, tepi jalan, berdiri, nak mengaku, ah, tak lebih jalan dengan aku. Tak, saya tak bega, saya tak bega. <laughs> saya tak ada bega. <laughs> jangan nangis nak, jangan nangis nak. Keinjek, kencing. Anak, Kau memang betul-betul dah insaf. Tapi aku ni yang bodoh aku yang bodoh, aku yang bodoh, aku yang bodoh aku yang bodoh, aku yang bodoh aku yang mudo, aku yang mudo, aku yang mudo, aku Budi tahan dia Marilah kita membuang yang keruh Yang keruh ini, Yang keruh Beginilah Budi Apa ada pada paya Dalam tidak tohor pun bukan Apa ada pada saya Saya tidak majhor pun bukan Okey, Tunggu dulu cuy ini perut gue kayak kerem gitu. <gulit> ini kayak enggak berhenti ngakak gue cuy. Lihat ini. Okay, 3 2 1. Ah. <tuh> wah, <tuh> <Ayo. Wow>, ping. <laughs> hmm? Kalau betul awak bahagia, awak dah tak duduk sini, awak misillah kat dalam sekali. <gulit> kan? Ini Ini Afifa juga ya. Ini Afifa juga tu gimana sih? <laughs> eh, saya bagi tahu, abang saya tu walaupun saya tak suka dia, dia tetap orang. Awak jangan buat dia macam tanah liat tau. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jom, tunggu, Jui. Ini tunggu cuy, ini Afifa tu gimana sih? Apa? Tapi cuy, tapi judulnya di sini Afifa Nasir cuy. <laughs> Ya, jangan gogoh. Yang abang bayar bila tu. Tapi ketawanya beda je. Tengok macam tu, abang. Dulu masa saya jaga dia, dia tak pernah makan siri. Abang tengok gigi dia merah makan siri. Abang tengok. Ke ayah ada satu lagi tanah kat kota Damansara? Kenapa saya uh, tak dapat sasar? Tak ada. Nah, dah baik, dah okey. Pasal jadi baik? Ha? Pasal jadi baik? Ada benda yang le lebih menghayalkan. Macam <laughs> apa? Eh, <laughs> eh. Kata dia <laughs> tipu akulah kalau kau pilih sebab rupa, tak payahlah eh. <laughs> tak payah. <laughs> Aku tengok daripada atas sampai bawah, tak ada apa nak diceritakan. Wah, di sini enggak ada ini, Suya, enggak ada penonton. Oh, 2020. Oh, ya pada waktu itu memang enggak ada penonton, Ji. PKP kan? Ke di atas tapi ini sih kayaknya bukan sih, ini Afifah Afif, tuh. Tapi kok ketawanya beda sih. Tapi judul video ini Afifah gitu. Apa kau tahu? Tapi kalau karena ini aku, kau respect kayak kamu aku ya? Eh. Eh? <tuk> Bang. <tuk> Jangan kita kat dalam perjara tu macam-macam Jangan jatuh sabun lah, lah Eh takde Saya sabun jatuh saya tak kutip Ah, jangan kutip saya tak kutip sabun Kau jangan lah Suka tolong Pak Wahab ha. Eh kenapa tu Saya lama tak tengok perempuan kan Iya <laughs> lama ni <saya>. Oh ini <laughs> Ini Afifa, Ini Afifa kali cu Yang tadi tu bukan ya <laughs> Tapi sama-sama muda terhibur Ya haa ada benda ini nak ini cita ni Tapi kita cerita kat tempat lain lah eh Cerita kat mana <laughs> Saya pun dah lama tak tengok perempuan ni <laughs> Betul. Betul. Betul. betul. nak cerita kat mana ni betul-betul ni saya Ya ini ni Afifisa. <laughs> tak sangka rambut kita kering sama. <laughs> Naiklah dulu tu kalau rasa <laughs> kalau rasa nak bogak naik dulu. Oh kok eh kok. <laughs> duduk macam ni je. Tapi bahayalah kalau saya kat bawah. Bila bil tu saya rasa saya <laughs> Bahaya janganlah dah turun tu tebak kalau saya kat bawah view saya tu saya untung seorang. <laughs> Bukannya apa? Di sana saya untung seorang. Cara Saku dia tertawa tertawa dia tu beda je. Pulak <coughs> awak. Asik saya tak akan berhenti untuk mencintai Asik awak buat selamanya. Asik. Balik tak boleh. Awak pegang ni. Eh. Tolong. Saya minta tolong. Memang beras. <laughs> kalau boleh awak titikkan barang dua titik. <laughs> Amik, amik. Awak bayar? Awak nak minta saya untuk menari? <laughs> ah. Ah, itu, itu tujuan awak. Awak ingat boleh tengok free. Tak payah, kembali. Eh, cik, gula. balik judulnya cik. Oh, ini Ramona, Ramona zam zam ya. Waduh, gua enggak baca baik baik judulnya cik. Awak ingat saya boleh dibeli dengan duit? Eh? Tertawa dia. Okay. Tertawa dia lucu saya banget. Siapa si yang wa su? Siapa si? Sabun. Ya ini nih nih. Tapi awak menghilangkan resah di hati saya. Asyik sekali. <tuk> Dulu abang macam ni Eh, <tuk> abang macam ini. Sekarang kau cakap begitu, Kau banduan ke bantuan? Coba. <tuk> ah, tak. Jangan kacau. Jangan kacau. Jangan Jangan kacau. Okay. Latak kah? Mungkin latak ini Tanah, rumah, Tidaknya pergi mana? Dekat Rahim Tapi Rahim tak bersyukur Bukan Rahim, eh. Bukan rahim. Habis tu? Nama dia Fahmi Fahmi eh? Fahmi Rahim <laughs> Fahmi Rahim <laughs> <laughs> Selamatkan ni Oi, Ini kena selamatkan ni. Oi, Ini kalau macam ni Wah oh, tak payah seram Cepat je nak ah. Betul. Oh, no. Saya balik ni pun, stok saya dah putus. Jadi, saya nak cari seumpama tepung macam tu. Rumah ni ada anak-anak. Siapa tu? Ini ini Saya gini. Siapa ni? Siapa ni? Pak Wahab. Macam ni, Pak Wahab. Tak jawab tu. Tangan ni. <laughs> tana nak ambil yang menjelaskan <laughs> uh, baki gitu yeah, yeah. <laughs> terima kasih <laughs> kenapa <laughs> ketawa nak tak boleh balik dah terima kasih um, tipu saya tak haram lagi dah saya cukup dengan apa yang berlaku sekarang ni kita haram kadang-kadang saya macam buat negeri online <laughs> <laughs> COD tapi saya COD daripada penjaga ke penjaga macam tu. Saya buat macam gitu. kalau tak sedar hati, baik kita ke segmen seterusnya. Maju kita tak overang kan? Maju. Mudah itu dapat beaten. Benar ya. Ha, dalam kelam-kelam kita morak dia lepas saya gitu. Aku dalam Abang, abang yang layak. Aku buat. Gila. Orang yang pernah terbelek rasa sayang padaku. Balik tapi. Biar. Okey, tak pecah. Tak juga. juga. Mati. Kau penjahat Aku ingat rumah kosong. Kau dah mati mana bertalu? Hanya. Oke cuy, aduh sampai berair mata gue cuy ya <gak> Ngakak lihat ini Bukan bukan ini cuy Bukan saya e, banyak ngakak melihat lawakan dari sepatu cuy Tapi saya ngakak mendengar e, wan, Apa namanya, si perempuan ini gelag gitu cuy ya Siapa sih namanya tadi cuy, ada dua tadi kan eh Siapa nih Ramona dengan Aviva ya, Ramona dengan Aviva. Yang video yang video pertama itu uh, real uh, sepenuhnya Aviva yang bintang tamu di situ uh, Aviva yang bintang tamu di situ cuy. Dan yang kedua video yang kedua itu memang dia di sini berdua cuy ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba diundang dua-duanya cuy, yang gampang tertawa gitu ya. Dan cara tertawa mereka. <laughs> apa uh, ram Ramona ini cara tertawanya lebih lebih apa ya jantan gini <laughs> kalau apa kalau Afifa lebih ini tertawanya cuy lebih ya apa ya istilahnya nih uh, <laughs> lebih rapi <laughs> lebih rapi cuy ya Intinya seperti itu cuy Saya nggak sepenuhnya ngakak karena lawakan sepatu cuy Atau lawakan dari apa sepatu rioni ini cuy Tapi saya ngakak melihat atau mendengar lawakan eh, Lawakan eh, Cara mereka gelak gitu ya Cara mereka tertawa cuy ya Oke dan terima kasih ya buat korang yang masih stay di channel NDTK ini Dan kalau memang ada salah kata tolong dimaafkan Karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari sana dan dosa cuy ya. Kalau memang suka dengan video ini bisa di like. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Kalau memang video ini bisa menghibur banyak orang. Bisa share ke sosial media yang kalian punya. Mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.